Manchester City akan menghadapi Borussia Dortmund di Etihad Stadium pada matchday kedua Liga Champions musim ini. Sebelumnya, ada wacana bahwa pertandingan ini akan ditunda untuk memberi penghormatan kepada emulia Ratu Elizabeth II yang meninggal dunia pada hari Kamis lalu. Namun, UEFA memutuskan untuk tetap menjalankan pertandingan sesuai jadwal. Semua mata akan tertuju pada Manuel Akanji dan Erling Haaland yang meninggalkan Dortmund musim ini. Terlepas dari itu semua, Siti pastinya mengincar kemenangan kedua di Liga Champions musim ini. Setelah mereka menang besar 4-0 melawan Sevilla di match day pertama. Kyle Walker dan John Stones kemungkinan besar masih menepi setelah keduanya tidak bermain melawan Sevilla. Begitu juga dengan Aymeric Laporte yang belum memainkan satupun pertandingan musim ini, masih harus menepi di pertandingan kali ini. Laporte diprediksi akan kembali bermain di bulan Oktober. Selain ketiga pemain tersebut tidak ada cedera atau halangan untuk para penggawa City. Sebagian besar tim inti berada dalam kondisi fit. Dortmund juga kehilangan beberapa pemain penting seperti Mahmud Dahoud dan Matumore. Mereka baru saja mengalami kekalahan pahit di hari Sabtu kemarin, setelah dibantai 3-0 oleh RB Leipzig di ajang Bundesliga. Sedangkan City mendapat istirahat tambahan setelah laga Premier League melawan Tottenham Sabtu kemarin dibatalkan demi menghormati Sang Ratu. Ini akan menjadi keuntungan tersendiri bagi pasukan Guardiola. City diprediksi akan tampil dengan kekuatan penuh menghadapi Dortmund. Berikut prediksi line-up dari kami. Ederson masih akan menjadi pilihan utama di bawah mister Gawang. Di posisi back tengah ada Ruben Dias dan Manuel Akanji yang bermain solid melawan Sevilla. Kemudian pada back kiri ada Sergio Gomez dan back kanan Joe Cancelo. Absennya Walker membuat Guardiola tidak ada pilihan lain di posisi fullback. Rodri akan tetap menjadi gelandang bertahan menemani Kevin De Bruyne dan Bernardo Silva yang bermain di posisi tengah. Di depan halaman masih akan menjadi ujung tombak City. Ia sudah mencetak 12 gol dari 8 pertandingan di semua kompetisi. Sayap kiri akan diisi oleh Phil Foden yang bermain bagus melawan Sevilla. Sedangkan sayap kanan akan diisi Julian Alvarez. Riyad Mahrez dan Jack Rilis bermain kurang baik di beberapa pertandingan terakhir. Guardiola mungkin akan memberi kesempatan pada pemain muda asal Argentina tersebut. Kami mengunggulkan City untuk menang di pertandingan ini dan prediksi skor dari kami adalah 3-1 untuk kemenangan City.